Dalam proses uh, menggapai pernikahan yang berkah banyak cara yang dilakukan oleh uh, setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang langsung datang ke rumah calon, itu ya, langsung to the point Ada yang uh, lewat perantara dan lain sebagainya. Ada yang lewat rumah taaruf juga, gitu ya. Nah, uh, bagi teman-teman gitu ya yang biasa lewat uh, perantara. Atau mak comlang itu ya, atau mungkin uh, rumah ta'aruf atau lembaga sejenisnya. Uh, mungkin kita harus kenal dulu gitu ya. Tidak semua orang boleh jadi perantara pernikahan. Pernikahan ini sakral. Pernikahan ini setengah dari agama ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan, cuma temen gitu ya, apalagi uh, orang baru kenal gitu ya. Uh, terus boleh nggak jadi perantara Oh rupanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi uh, Beberapa ini kami bacakan dari buku Liman atau Zawad Ditulis oleh Sheikh Fuad Soleh. Uh, untuk menjadi perantara itu ada syaratnya Untuk jadi mak comlang Rumah ta'aruf itu menjodohkan orang Ada syaratnya Jadi bagi teman-teman yang suka men menjodoh-jodohkan orang Ini hati-hati juga nih Mungkin juga para ustadz yang menjodohkan hati-hati, juga tidak sembarangan gitu ya. Yang pertama yang harus dipenuhi oleh perantara atau makcumblang untuk menjodohkan orang, kata beliau, adalah berkepribadian yang kuat. Berkepribadian yang kuat itu maksudnya dia tidak gampang ikut-ikutan, ya, tidak gampang menyebarkan hoax gitu ya. Jadi, kalau kita kenal seseorang itu mudah terikut arus gitu ya. Eh, suka menyebarkan yang hoax gitu ya, bercanda berlebihan ini kepribadiannya tidak kuat gitu ya, sulit menahan diri dalam hal-hal yang sebenarnya masih bisa ditahan, ini berarti kepribadiannya tidak kuat, tidak istiqomah di dalam hal yang baik, begitu ya nah, ini kepribadiannya tidak kuat yang pertama, berkepribadian yang kuat oke, okay. yang berikutnya kata beliau adalah, terkenal berpengalaman dan bijak jadi ini, beliau ini sudah dikenal, ya dalam waktu yang panjang bahwa dia ini berpengalaman menjodohkan orang gitu ya ada orang pengen nikah konsultasi dia yang menjadi uh, tempat orang ber, uh, Mencurahkan unek-uneknya begitu kan nah ini terkenal berpengalaman berpengalaman itu berarti waktunya lama dia dalam hal itu gitu ya dan bijaksana jadi gitu ya. orang yang bijaksana jadi kalau cuma temen gitu ya cuma temen dia aja belum nikah uh, mohon maaf Jangan percaya kalau dia jadi macung. Gitu ya, banyak pengalaman buruk yang terjadi. Nah, berikutnya, yang ketiga, kata beliau, beragama yang baik. Khusus kalau pengen tahu beragama yang baik, kami sudah bahas di video terdahulu. Ada itu, kita bahas kriteria orang yang disebut beragamanya baik. Gitu ya, memilih pasangan karena agama. Maka orang yang disebut beragama yang baik itu yang bagaimana? Itu ada. Silahkan cari aja di Youtube masih ada insya Allah. Jadi orang itu boleh menjadi perantara yang baik kalau dia beragama yang baik. Ya kalau pengen tahu bocoran salah satunya adalah paham agama. Menguasai Al-Quran gitu ya. Kemudian teman-teman sekitarnya, sahabatnya orang-orang baik. Berpenampilan yang benar menurut Islam dan lain sebagainya. Terakhir nih yang paling penting mungkin ya. Seorang perantara itu harus mengenal kedua Apakah laki-laki maupun perempuan Dua-duanya harus kenal Harus mengenal dengan baik CV tidak membuat orang kenal Oke teman-teman ya CV tidak membuat orang itu kenal Jadi kalau kita ngasih CV ke seorang perantara Bukan berarti perantara itu mengenal kita lewat CV Tidak bisa Artinya kalau kita ada orang menjodohkan kita gitu ya, kita masuk ke sebuah rumah tangga atau lembaga pernikahan yang menjodoh-jodohkan gitu ya, tolong dicek betul apakah betul-betul beliau ini mengenal anda dan calon anda, ya, cek betul. Nauzubillahin zallik kalau dia tidak kenal menjodohkan nanti berantakan yang salah taaruf, yang salah khidbah, yang salah agama, bukan? Yang salah mungkin cara kita memilih comblang perantara atau sejenisnya. والله أهلا بصواب